untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar dimanapun Anda berada. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pastinya warga Konohangga sabar banget ya menyaksikan, dan pastinya penasaran dengan proyek terbarunya. Karen Delano spesial mempersembahkan penampilan Lesti dan Bilar Wow, makin gak sabar banget nih di bulan Oktober bakal ada sesuatu kejutan yang spesial dari Lesti dan Bilar kita lihat persahabat ya, momen video ini pun diunggah kembali oleh Agus Del Putih Bilar kalimat caption pun dituliskan pandanya abang buat projectnya Karen Delano Abracadabra. tuh, Masya Allah banget ya, mudah-mudahan Projectnya diberikan kelancaran, amin Di kolom komentar pun banyak sekali tentunya tanggapan dan respon yang diberikan Kita simak perselabat dari akun Baharwirta mengatakan Masya Allah, Banda Abang Fatih kerja bareng lagi, Alhamdulillah semoga lancar dan sukses, amin Doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita Kemudian perselabat disimak juga di unggahan terbarunya Karin Delano yang mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti dan Papa Bilar ini kece banget persahabat ya yang tengah itu seperti anak SMP banget ya si mungil tapi bertalenta wow inilah kebahagiaan yang kita dapatkan Masya Allah mudah-mudahan sematurahmi tetap terjalin dengan baik ya antara Kak Karin dengan Lesti dan Rizky Bilar namun di postingan ini pun kita dibikin salfok banget kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Karin Mucho Loveless dikejar Rizky Bilar Penasaran kan seperti apa hasil stylingan untuk Leslar? Wow, pastinya kita warga Konoa penasaran banget hasil stylingan untuk Leslar pasti bakal wow banget persahabat ya. Kita simak juga di kalimat komentar ya. Tentunya ada Bunda Lasti yang memberikan komentar di unggahan Kak Karen. Bunda Lesti memberikan love Wow, Masya Allah Kemudian juga kita lihat bersahabat ya tanggapan komentar lain Diberikan dari akun Instagram Rosita Milano Mengatakan Masya Allah suka lihat kebersamaan kalian Masya Allah banget ya Kita juga tentunya sebagai fans sejati Pastinya selalu bangga Dengan Lesti dan Bilar yang selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya Kemudian kita simak juga bersahabat ke komentar berikutnya dari akun Sari Anzam 74 mengatakan, Masya Allah gak sabar nunggu surprise hasil stylingan tim Kak Karen untuk kesayangan kami. Sukses Kak Karen, semoga dilancarkan dan dimudahkan projeknya. Amin. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses. Selanjutnya, disimak juga persahabatnya info terbaru malam hari ini. Rutinitas Papa Bilar di malam selasa Itu kegiatannya adalah Berolahraga main bola Bareng tim Marwa FC Wow keren banget ya Papa Mi. Tetap konsisten mudah-mudahan idola kesenangan kita Selalu menjadi orang baik Kita lihat bersama di kalimat komentar juga Banyak sekali tanggapan hingga respon yang positif Dari aku Rufi Rahman, Mengatakan seneng deh ah, Kalau dia udah sama Marwa FC Tuh banyak yang tentunya Seneng banget ya Papa Bilar bisa bergabung dengan tim Marwah FC. Dan kita lihat juga persahabat ya, di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Leslor Alfati Anascar FC mengatakan, kegiatan Papa B malam ini olahraga dulu guys, katanya to doakan selalu untuk Papa Bi ya mudah-mudahan sehat terus, amin. Dan kita lihat juga persahabat ya salfok banget nih ya, dengan selebrasi dari Papa Bilar dan Habib persahabat ya, perhatikan saat tentunya menendang penalti dan gol Perhatikan deh, selebrasinya mereka, masya Allah, kita tentunya dibuat bahagia dan bangga banget ya dengan Papa Bi, masya Allah banget tuh selebrasinya, <guruh> luar biasa sampai sepatunya dielap tuh sama Papa Bilar, saking senengnya ya, selebrasi golnya luar biasa. Support terus ya untuk warga Konoha mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia, Amin. Dan berikutnya kita lihat keunggahan dari Bang Adis ya Bang Adis Kaya malam hari ini. Mengunggah sebuah postingan kegiatannya berada di lapangan badminton bersama tim Toba Boys Badminton Club. Ya, ada Pak Ferry Fernandes juga, rutinitas juga nih di malam Selasa. Sepertinya ada ketua umum di Maksudnya berarti ya, kita menunggu cedukan ketua umum Toba Boys Badminton Club, ya, Bunda Lesti, seperti biasa. Pastinya bakal ada cidukan-cidukan vitamin manja yang kita dapatkan. Apalagi Papa Bilar, sehabis main bola, biasanya langsung nyusul ke lapangan badminton. Doakan yang terbaik saja untuk mereka. Kegiatan hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan. Amin. Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin manja berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Lipat TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru. Kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. In dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar yang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.